Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Idul Putra pemampangan bantuan langsung tunai yaitu BLT alhamdulillah bertemu dengan bapak Denap, apa namanya pak? kira-kira sepanjang bantuan langsung tunai ini apa dampak bagi masyarakat Desa Nemedan khususnya pak? terima kasih pak. saya bernama Denap, wujud di Desa Namedan selama saya terima mambeet, dampaknya sangat luar biasa ya? luar biasa. Ya. karena bisa saya <tuh> betani, bisa saya mengolah tanah, kebutuhan, kebutuhan, kebutuhan ya, ekonomi saya cukup jangan ya, ya. ada bantuan peraturan pemerintah itu. ya, ya. Oh, untuk masyarakat lain, kayak mana untuk masyarakat lain ya. juga begitu pak. Semantaro dan Medan ini dulu Orang jarang bertani. Sekarang dengan ada BLT orang bisa sedikit kebun sayur, kebun cabe, cengkeh. Dengan ada dana bantuan dari pemerintah itu dia dapat menambah ekonomi sendiri. Ya. Okay. Jadi memang bakti sosio pemerintah mato ya Pak ya. Selain dari bantuan langsung tunai Pak, kira-kira program dari dana desa apa saja yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas Pak. Oh, begini Pak. Kalau dana selain dari dana BLT kami dapat seandainya keluar dana desa ya, masyarakat bisa membantu bisa bekerja dengan dengan dia bekerja dia dapatlah penambahan ekonomi dia. Oke. Itu bekerja ya Pak, Itu bekerja. Jadi, jadi, ya. jadi memanfaatkan suaraya so, masyarakat lokal iya, ya, ya pak. Oke pak, bagaimana pembangunan yang ada di desa Nemitan <tuk> ini ya. pak? Sampai di terkendali pembangunan pembangunan jalan. Nah, selama ini di desa Nemitan kita apa saja, mas pak? jalan baru, jalan cepat untuk perangkat desa, kemarin kami buka jalan desa. kami masyarakat bisa betani, bisa oh, sayur. Sehingga saya sendiri berkebun sayur, berkebun cabai saya jual ke Bangkok. Dari hari, nah, sangat luar biasa ya, Pak. Seperti lahan-lahan yang kosong itu sudah tidak ada lagi, Pak. Ya. Tidak ada lagi yang namanya bisa betani, bisa jualan langsung ke bako. Terima kasih Terima kasih penolong-penolong sumir -penur yang telah berbicara-bicara tentang Mampaknya desa, pembangunan yang ada di desa Medan. Semoga program-program ini akan berlanjut terus dengan penyantung desa Lamedan Semoga sukses Terima kasih dari saya penamping lokal desa Ibu Kutra, penamping lokal desa Medan. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu Desa Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh